Hal ini dapat menyebabkan permusuhan, kecurigaan, dan ketidakpercayaan antar sesama. di 3 jati raja. Perkenalkan nama saya Anindita Dewi Astuti. Di kesempatan kali ini, pembahasan kita adalah tentang bahaya ghibah. Simak sampai akhir ya. Ghibah atau menggunjing dalam Islam dapat diartikan sebagai menyebarkan atau mengungkapkan aib atau kesalahan seseorang di depan orang lain tanpa seizinnya Dan dengan niat menyakiti atau merendahkan martabatnya Dosa yang akan diperoleh dari orang yang melakukan gibah adalah ibarat memakan daging saudaranya yang sudah mati Firman Allah Ta'ala Ya ayuhaladzina amanu jatanibu kathiraan minal zhenni Inna ba'da zhenni ismu ba'dukum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 Allah Ta'ala memisalkan gibah atau menggosip orang lain dengan memakan bangkai seseorang karena bangkai sama sekali tidak mengetahui siapa yang memakan dagingnya ini sama halnya dengan orang yang hidup juga tidak mengetahui siapa yang menggunjing dirinya, menurut pandangan Islam, gibah atau menyebarkan keburukan seseorang dapat menimbulkan berbagai akibat buruk baik bagi orang yang melakukan kibah maupun bagi orang yang menjadi korban kibah tersebut beberapa akibat buruk dari kibah dalam Islam antara lain satu dosa besar kibah termasuk dalam kategori dosa besar dalam Islam yang bisa menimbulkan hukuman dari Allah Subhanahu Wataala. Tidak tanggung-tanggung dalam kitab askar karya Imam Nawawi disebutkan hukum gibah itu haram dan hukumannya bahkan dianggap lebih berat dari zina Dua dampak psikologis Korban gibah dapat merasakan dampak psikologis seperti stres, depresi, dan kecemasan Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan seseorang Empat, hilangnya kepercayaan Orang yang sering melakukan gibah akan kehilangan kepercayaan dari orang lain Orang akan menghindari untuk berhubungan dekat dan berkawan dengan orang yang suka melakukan ghibah 5. Menghambat kemajuan Ghibah dapat menghambat kemajuan seseorang dalam hidupnya Baik secara pribadi maupun profesional Karena ghibah dapat menyebabkan orang menjadi tidak percaya diri dan sulit berkembang Oleh karena itu Islam menekankan pentingnya menjaga lisan dan hati Agar tidak terjerumus dalam gibah Dan lebih memilih untuk membangun hubungan dengan kata-kata yang baik Dan memperbaiki kesalahan dengan cara yang positif Demikianlah